dan keberagaman dalam ideologi tertutup tidak ditolerir karena penyatuan total total masyarakat menjadi tujuan dan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 tertinggi loh Eh saya aja bisa beli kapal oh, oh. pesawat cewek loh hmm. wow. hmm. termbok tiru saya dong ya tuh gimana sih gitu, supaya menyemalkati gitu loh saya melihat ibu-ibu beribu maaf jangan lagi nanti saya dibully kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya iya loh maaf beribu maaf saya sampai mikir gitu iki pengajian ki sampai kapan toh anaknya harap Arab di Pak dong boleh bukan nggak berarti boleh boleh saya pernah pengajian kok